Halo semua, saya Adinda Salsabila, mahasiswa keperawatan stikes Rumah Sakit Usada. Kali ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai anemia. Yuk sama-sama kita lihat! Teman-teman, ternyata angka kejadian anemia di Indonesia masih cukup tinggi loh. Berdasarkan data riset kesehatan dasar pada tahun 2018, prevalensi anemia pada remaja sekitar 32%, yang artinya 3-4 dari 10 remaja yang ada di Indonesia menderita anemia. Hal tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan asupan gizi yang tidak optimal dan kurangnya aktivitas fisik. Jadi, apa sih sebenarnya anemia itu? Anemia adalah terlalu sedikitnya sel darah merah sehat karena kadar zat besi terlalu sedikit di dalam tubuh. Nah, kalian tahu nggak sih, anemia juga menunjukkan suatu gejala penyakit atau perubahan fungsi tubuh yang bukan suatu penyakit loh. Kalau begitu, apa penyebab anemia dan mengapa sih ia bisa terjadi? Jadi, penyebab anemia secara garis besar ada tiga, loh. Yang pertama, produksi sel darah merah yang kurang. Yang kedua, kehilangan darah secara perlebihan atau pendarahan. Yang ketiga, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Ternyata, anemia ada jenis-jenisnya juga, loh. Yuk, sama-sama kita lihat, nah. Yang pertama, anemia akibat kekurangan zat besi Teman-teman, kalian tahu gak sih? Kekurangan zat besi membuat tubuh tidak mampu menghasilkan hemoglobin Kondisi ini bisa terjadi akibat kurangnya asupan zat besi dalam makanan Atau karena tubuh tidak mampu menyerap zat besi Nah, misalnya karena akibat penyakit celiak loh Yang kedua, anemia pada masa kehamilan Nah, teman-teman, pada ibu hamil memiliki nilai hemoglobin yang lebih rendah itu termasuk hal yang normal loh. Meskipun demikian, kebutuhan hemoglobin meningkat pada saat hamil, sehingga dibutuhkan lebih banyak zat pembentuk hemoglobin, yaitu seperti zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Anemia pada masa kehamilan tidak boleh diremehkan karena bisa membahayakan ibu hamil maupun janinnya. Jenis yang selanjutnya yaitu anemia akibat perdarahan. Nah, pada jenis ini disebabkan oleh perdarahan berat yang terjadi secara perlahan dalam waktu yang lama, atau terjadinya tiba-tiba, loh, penyebabnya bisa karena cedera, gangguan menstruasi wasir, peradangan pada lambung, kanker usus, atau efek samping obat seperti obat antiinflamasi nonsteroid. Nah, teman-teman harus hati-hati juga loh, karena anemia perdarahan juga merupakan gejala cacingan akibat infeksi cacing tambang, yang mana cacing tersebut menghisap darah yang ada pada dinding usus. Lalu jenis selanjutnya adalah anemia aplastik, yang kelima adalah anemia hemolitik, lalu yang keenam anemia akibat penyakit kronis, yang ketujuh anemia sel sabit atau yang biasa disebut sickle cell anemia, dan yang ke 8 thalassemia. Sebenarnya, apa sih tanda dan gejala anemia? Yuk sama-sama kita lihat! Tanda dan gejala pada penderita anemia bisa kita lihat Yang pertama, lemas dan cepat lelah Yang kedua, sakit kepala dan pusing Yang ketiga, sering mengantuk Yang keempat, kulitnya terlihat pucat atau kekuningan Yang kelima, detak jantungnya tidak teratur Yang keenam, napasnya pendek dan sering nyeri pada dada Yang ketujuh, tangan dan kakinya sering terasa dingin namun untuk mengetahui apakah seseorang itu menderita anemia atau bukan diperlukan pemeriksaan darah lebih lanjut jadi teman-teman jangan suka self-diagnosa ya meskipun begitu teman-teman bisa melakukan pencegahan anemia loh yaitu dengan cara yang pertama makan makanan kayak zat besi dan asam folat seperti daging, sereal, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau gelap, roti dan buah-buahan yang kedua makanan kaya vitamin B12 seperti susu dan produk turunannya serta makanan berbahan dasar kacang kedelai seperti tempe dan tahu loh. yang ketiga buah-buahan kaya vitamin C seperti jeruk melon, tomat, dan stroberi Jika teman-teman mulai merasakan gejala anemia yang berlebihan, yuk segerakan cek ke fasilitas kesehatan yang terdekat.